Terima kasih. Antre nyantre, <tuk> awalnya <itu> malah biar par. Teh, ya sagis. lagi apa setengah satu Apa jenis ngomel Oh eh, Oh iya, munir Pertama aja, mulai ke jenis toh? tapi ini mas mongil harus jaga nyerbas bulam hmm. makanya nelfon aku, aku penggunaan sampean ini langsung nyamain wajahnya kaya-kaya aku kemarin ini kan aku penggunaan sampean awalnya kamu ngomong iya, Ya, aku cerahannya ini sepuluh pak samsuri bilang gak? gue pak samsuri malah gini setelah umumnya jirai gila, eh dik kanan loh gua